serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar-kabar baik dari Leslar tentunya Baiklah persahabat untuk kabar terbaru di sore hari ini Alhamdulillah kita mendapatkan kabar baik nih persahabat ya dari Papa Bilar Sore hari ini Papa Bilar lagi di tempatnya Kor Disalip bertemu dengan Dedi Suherman, persahabat ya dan Adib Hidayat ini banyak sekali persahabat ya tentunya warga konon sebelumnya yang menagih tentunya piala penghargaan Lesti yang belum diterima. Kali ini persahabat ya Didi Suherman ini menyampaikan persahabat ya bahwa di awal sudah dikirim untuk piala Indonesian Music Award ke label yang menerima dan Alhamdulillah persahabat ya langsung sore hari ini diberikan lewat papa bilar persahabat ya untuk yang menerima kita lihat persahabat ya piala penghargaan bunda lesi Kejora alhamdulillah akhirnya bisa ditentunya terima oleh idola kesayangan dan kita lihat juga persahabat ya banyak tanggapan komentar yang diberikan dari akun instagram nolan mengatakan alhamdulillah akhirnya katanya tuh ada juga tanggapan lain diberikan dari akun instagram novia roza 9 mengatakan Emang ada yang error ya, aku paling suka award IMA kemarin, vote bukan berdasarkan like, submit, atau SMS, tapi dari aplikasi. Hasilnya pun jelas, transparan, gak bisa curang, diadakannya di RCTI lagi. Paling kesel kalau ada yang bilang, ya iyalah Lesa menang award, kan anak emasnya Indosiar. Buktinya kemarin kita borong semuanya, yang di RCTI, gak sabar nunggu award IMA. Semangat, Tuh, persahabat ya, kita tetap Tentunya ETR tetap berusaha mudah-mudahan kita semua juga selalu kompak untuk mendukung yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar dan bisa memborong piala penghargaan di ajang manapun. Kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru dan tentunya kabar gembira berikutnya dari Leslar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Live TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru. Kabar baik dan kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.